Mate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Mimi, Cindy, dan Mbak Inka Masalah eh, emang maha. ada Tapi iya, <laughs> ada selalu iya. Ada <laughs> <laughs> <laughs> Jadi hari mm -hmm. ini pengen ngobrol aja sih ya Cindy Adari yeah kemarin juga tuh mbak ada ngobrol juga mas Indi gitu ya sini ya uh -huh. dengan kita nih mulai paham sedikit-sedikit-sedikit dari apa yang disampaikan di mail oleh mbak Inka uh -huh. terus kita juga semakin serius dan mau sungguh-sungguhkan mbak ya uh -huh. belajar lagi agama gitu uh -huh. itu tuh Mimi pribadi merasakan uh, mulai agak bergeser ya Mbak, dari kehidupan-kehidupan uh, dan kegiatan Mimi lah khususnya yang lebih, lebih gampang untuk Mimi uh, lihat dan perhatikan gitu. Seperti contohnya, itu Yasin yang kayak misalnya masalah kerja deh, ya gitu. masalah kerja itu kok dulu tuh kayaknya gak ada waktu untuk gak kerja setiap waktu tuh mimi terima aja gitu kerjaan nggak nggak peduli sampai malam, mau weekend, mau lagi liburan tuh main ha habok aja lah istilahnya gitu yeah, kan. Money, yeah, yes, hmm. karena itu kan yang kita kejar ya Mbak ya, pokoknya penghasilan uang-uang-uang dan karena dan ada peluangnya. Betul. Mau serasa dimudahkan gitu, selalu hmm. ada aja gitu kan. Tapi kok semakin ke sini ya Mbak Mimi tuh ngerasa dengan uh, mulai belajarnya agama ini, mm -hmm. tuh Mimi melihat bahwa kemarin tuh nggak ada kesempatan Mimi buat belajar agama seperti saat ini. Mm -hmm. Jadi saat itu yang Mimi rasain tuh yang dan akhirnya memang Mimi harus keras sama diri Mimi sendiri, ya Mimi mulai membatasi tuh jam kantor dan itu Mimi juga sampaikan ke staf kantor, Mimi sampaikan ke kolega-kolega bahwa emang 9 to five itu memang udah jam kerjaku lewat dari jam itu punya keluarga atau ternyata baru aku sadarin tugas aku banyak banget itu Sin, gitu hmm. kan ya Mbak ya itu tuh gimana sih Mbak itu bener nggak ya Mbak bergeser yang seperti Mimi seperti yang Mimi lakukan seperti itu tuh hmm. Bener apa salah gitu mbak Jangan <laughs> jangan sampai Mimi merasakan bahwa hal ini Mimi sudah bergeser Tapi ternyata Gak bukan gitu. itu hmm. Gitu mbak dengan si Mulai memahami pentingnya belajar agama ini gitu loh mbak Inka. Ya, uh. Itu dari Mimi ya <hums> Kalau dari sini lain lagi <laughs> nah, Kalau dari Cindy itu adalah Gimana ya, Cindy itu kan kerja sama orang mbak hmm. Jadi masalah waktu Itu sering kali Cindy gak, gak punya kuasa untuk Menyetop seperti kayak Mimi stop yeah. jam kerja membatasi oh, yeah. Karena Cindy kerja sama orang, Cindy punya bos gitu Jadi eh, mau gak mau waktu jam kerja Cindy itu menyesuaikan Bisa sampai malam Bisa sampai jam 9 malam sial macam. Nah sementara Cindy tuh aduh Apa ya sekarang tuh udah mulai merasa Aduh nih kayaknya gimana ya aku tuh kok gak enak gitu loh mbak Menjalankan Rasa yang sebenernya <laughs> Rasanya ya, gak ya. bener tapi ya. gimana ya caranya gitu ya. Untuk aku uh, dengan situasi kondisi yang aku harus Aku harus mengikuti aturan kerja kantor Tapi aku juga menyadari gitu mbak Dengan semakin belajar gitu ya, ya. Dari sudut pandang spiritual Terus semakin mengetahui tujuan hidup gitu ya. kan dengan mengalami situasi gini tuh aku jadi bingung gitu loh mbak Musti gimana gitu yeah. ya gitu kalau kalau sini <laughs> <guluh> mulai jadi pertanyaan gitu iya. mbak mm. kalau kita tuh pengen bergeser dari yang kemarin itu tuh tahu mm. banget ya bahwa mm. uang tuh, gitu tuh segalanya sekali iya. mm -hmm. dan makin menyadari bahwa belajar agama tuh kan nggak main-main ya Mbak iya. belajar agama itu kan perlu konsentrasi perlu fokus perlu konsisten ya, dan pengorbanan pengorbanan -m. M -m. M -m. tapi dengan adanya kita masih harus membagi waktu kerja yang aku nggak bisa belum iya. tahu bagaimana paham, paham soal nah itu membuat aku jadi nggak enak gitu mbak masalah buat bantuin ya memang kita harus punya dulu modal kesadaran untuk bisa membahas ini karena persepsi lingkungan sangat kondusif ya hidup itu untuk mencari uang artinya persepsi lingkungan itu uang menyelesaikan semua hampir semua masalah makanya kita kemarin-kemarin kita cari uang. Kenapa? Karena banyak masalah dan masalah itu selesai ketika uang kita punya. Gitu ya. Nah, memang di sini perlu kesadaran uh, tujuan penciptaan. Kita harus memiliki dulu, menyadari dulu bahwa apa sih tujuan kita diciptakan? Nah, dengan memahami tujuan penciptaan yaitu Al-Qur'an mengajarkan kan dalam surat Azariat az ayat 5-6 hmm. Itu mengatakan bahwa tidak kuciptakan jin dan manusia semata-mata untuk ibadah Berarti hidup ini untuk ibadah hmm. Gitu ya Nah kalau hidup untuk ibadah Harusnya Ibadah itu kan rewardnya selalu tentang pahala hmm. Ya kan Harusnya time is pahala hmm. Bukan time is money Nah Kemarin Mimi sama Cindy, uh, kita nggak bisa melakukan perubahan hanya dengan teori, dengan hafalan, dengan keilmuan, dengan mendengar-dengar. Kemarin katanya time is uh, money, sekarang harus time is pahala. Jadi sekarang saya pokoknya pahala, pahala, pahala. Nggak mungkin bisa begitu. Hmm. ya kan? bisa instan. E, tidak digerakkan oleh oh, keilmuan. Oke, itu keilmuan. Gitu, oh, itu keilmuan Itu keilmuan Nah, <laughs> tapi Kita kan sudah mendapatkan bocoran dari Rasulullah SAW Bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging Apabila daging itu baik, baik perilakunya Daging itu bernama kalbu Nah, kita ingin merubah Time is money menjadi time is pahala itu kan perilaku perilaku keput sikap sikap bahwa merasakan bahwa time is pahala itu sikap Nah untuk merubah sikap itu tentunya kita harus memiliki suatu kesadaran atau keyakinan yang selaras Quran di dalam kalbu gitu banyak keyakinan yang bisa mendukung itu nah Mimi sama Cindy, Serius belajar mempelajari spiritual, dan selalu memakai sudut pandang spiritual. Sudut pandang spiritual itu kan suatu sudut pandang yang digunakan oleh hati, ya kan? Nah, jadi lambat laun kebenaran-kebenaran Alquran itu mengisi kalbu, rongga-rongga kalbu. Makanya tanpa disadari, skala prioritasnya bergeser itu jadi bukannya aku pengen time is um, money menjadi tempat is pahala nggak bisa tapi dengan uh, me meyakini bahwa hidup ini hanya sementara gitu ya apalagi nih misalnya misalnya peluang men mendapatkan pahala itu ada ada waktunya dia akan tertutup berhenti Ketika kita mati oh, iya, iya. Kecuali tiga hal mm -hmm. Jadi peluang pahala ini Pintu Mengumpulkan pahala ini Dia ada waktunya Dia akan tertutup ketika kita mati mm -hmm. Nah Hanya tiga hal yang akan Mengalir di dalam Alam kubur yaitu uh, Doa anak yang Soleh Ilmu yang bermanfaat Ilmu yang didapat manfaat darinya yang membuat kita taat dan e, wakaf sedekah, ya kan. Nah, tiga hal inilah yang mengalir sampai kiamat. Selain itu, sudah tidak lagi bisa kita raih. Nah, kapan pahala ini e, kita kumpulkan? Ya saat ini, di sini, di dunia ini. Makanya di dunia ini adalah satu-satunya kesempatan kita mengumpulkan perbekalan. Mm -hmm. Kalau kita menyadari ini apalagi dengan fakta-fakta atau fenomena-fenomena di mana banyak orang yang mati mendadak, tentu kita nggak tahu kapan kita mati. Nah, disitulah time is pahala dirasakan. Perlu ya. Jadi, tanpa merasakan ini, nggak mungkin merubah time is money menjadi time is pahala. Jadi perubahan ini butuh suatu kepahaman hmm. sehingga kita bisa meyakini bahwa hidup ini hanya sementara. Iya, gitu. Iya sih Mbak, kemarin tuh kan hmm. kan kita juga udah membahas ya yang di Mea episode 35 ya Sid, ya, ya. yang mengenai uh, hmm. perjalanan tema uh, malam Iya, perjalanan hmm. kita perjalanan sebagai alam. ya sejati. Ya. Oh, kita perjalanan. sebagai manusia ciptaan sini hmm. itu Aduh, gitu, memang buat Mimi tuh kerasa ya, Mbak, tadi Mbak Inga e, menyinggung masalah waktu. Emang gitu tuh, Mbak, mm -hmm. yang kerasa buat Mimi bawa waktunya makin dikit, makin dikit, makin dikit, gitu. Apalagi kemarin diingatin lagi kan, ya, berkurang umum. Iya, gitu, tuh rasanya iya. Uy, makanya ampuh. kita nggak bisa dengan uh, hanya mendengar, iya, iya. membaca, menghafal, nggak bisa. Kita harus melakukan perenungan. Sehingga kita bisa merasakan bahwa Oh iya, hidup ini memang hanya sementara Hidup ini eh, sejatinya bukan untuk di sini Nah, bagaimana caranya untuk bisa merasakan eh, Waktu ini hanya untuk mengumpulkan pahala Setiap saat, setiap detik Nah, coba kita ingat lagi apa kata Rasulullah Rasulullah SAW juga Al-Quran mengatakan apabila kamu bekerja untuk dunia maka kamu akan mendapatkan dunia apabila kamu bekerja untuk akhirat maka kamu akan mendapatkan akhirat beserta dunia dari sini kita jadi bisa merasakan sungguh rugi kalau kita bekerja karena sama per perbuatannya sikapnya tapi beda, beda di niatnya. Niat, kita jadinya yang satu kita cuma dapat satu dengan niat ini. Kalau niat yang ini kita langsung dapat dua. Pekerjaannya sama. Jadi nggak masalah bedanya. ya sebenarnya ya. Nah, cuma iya. beda di niat. beda niatnya oh, iya. kita. Om, oh, nah. itu udah beda banget sih. Iya. iya. Jadi misalnya hmm. kita, misalnya. Kita niatnya nih, kita niatnya kerja untuk mencari uang, kan beda dengan kerja untuk melaksanakan ke perintah Tuhan ikhtiar. Nah ini berbeda, tapi sama, sama kerjanya, sama tiap tanggal satu gajian, sama jumlah rupiahnya sama, namun. Yang satu dapat duitnya, mm -hmm. yang satu dapat uangnya dan rewards oh, pahalanya. Iya, otomatis itu merubah semuanya tuh ya. Iya. Misalnya mm -hmm. lagi kita pergi mau e, membesuk teman sakit, ya kan? Ya. Ada yang satu membesuk teman sakit karena menunaikan keinginan Tuhan bahwa oh, besuklah ya, besuk orang teman sakit. Teman sakit. Tapi ada juga Ayo, cepet kita besuk. Nanti dia keburu mati. Iya, ya, itu juga, juga bisa juga. Sendiri, ya. Sekarang besuknya sama-sama besuk, gitu ya. Itu, Tapi iya. Yang, iya. Satu akhirat, yang satu perbuatan akhirat, yang satu perbuatan dunia. Iya. Jadi, memang time is pahala dan time is money. Hanya beda di niat. Wow, keren sebenarnya, iya, itu iya, itu. ya. E -e, niat itu. itu jadi, iya, jadi nggak gak masalah sih, mau kerja ya, sampai jam berapa kalau kerja. memang hmm. memang lagi diperlukan begitu tapi niatnya ya. itu ya pegang niatnya ya, ya. ya. Tapi, tapi gitu tapi ada tapinya hmm. tapi untuk kita bisa uh, melakukan pekerjaan-pekerjaan ini untuk akhirat. untuk akhirat kita butuh kemampuan yang tidak tidak gampang gitu diraih hmm. itulah aku kenapa aku. Kita harus ada upaya, ikhtiar untuk betul-betul meraih kemampuan kalbu. Karena uh -huh. bekerja untuk dunia, uh -huh. itu yang bekerja adalah akal, akal. kita. Uh -huh. Tapi bekerja untuk akhirat, yang mengerjakan adalah hati kita. Tapi yang melakukan adalah raga kita. Jadi kita tentunya harus, kalau untuk dunia, upaya kita adalah sekolah. Mm -hmm. Jadi butuh akal yang cerdas ya. Butuh Ilmu strategi Ya, mm -hmm. ya kan mm -hmm. Mm -hmm. Tapi kalau untuk uh, Perbuatan akhirat mm -hmm. Kita butuh kalbu yang cerdas Nah untuk membuat kalbu ini menjadi cerdas Kita butuh sekolah Tanda kutip Nah sekolahnya itulah Dengan menggunakan kalbu Nah tentu kita harus Sama seperti waktu kita Mencerdaskan akal Waktu mencerdaskan akal, walaupun hujan, badai, badan meriang, kita tetap sekolah. Ya kan? Kenapa? Karena kita ingin punya akal yang cerdas agar hidup nyaman di dunia. Bisa cari uang mudah. Nah, begitu juga untuk spiritual, kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat tentu kita harus juga sama. Bahwa kita melakukan... Eh, ...suatu ikhtiar untuk mencerdaskan kalbu, ya... E, ...mencerdaskan kalbu kan mempelajari ilmu agama. Nah, kita jadi butuh ilmu agama, nah kita tentunya kita walaupun hujan geledek... Hmm. ...ya kan, badan meriam, ya tetap ke majelis, tetap kita harus belajar agama. Kita belajar agama, kita... Me merasa rasakan lalu kita mempraktekkan kita meyakini maka kebenaran itu akan membuat kalbu kita menjadi cerdas. Nah dengan kalbu cerdas baru dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan eh, ibadah akhirat. Nah jadi Mimi sudah mulai bisa merasakan itu makanya dia merasa perlu harus punya waktu khusus Walaupun ujang dedek harus belajar agama serius sungguh-sungguh Supaya kalbu cerdas. Iya Kenapa? Karena Allah sudah janji di dalam uh, hadis kutsi, ya Bahwa apabila hambaku datang kepadaku dengan merangkak Maka aku akan menghampirinya melangkah Apabila hambaku datang kepadaku melangkah Maka aku akan menghampirinya berlari jadi, kita ini harus melayakkan diri untuk diberi kepahaman kepada tuh dari Tuhan. Jadi, Mimi seperti Mimi itu, sin uh -huh. dia sedang membuat dirinya layak uh -huh. untuk dibantu Tuhan. Uh -huh. Jadi, nggak ada tuh yang namanya orang santai-santai, duduk tidur tiduran, uh -huh. terus dapat hidayah, nggak bisa so, karena Tuhan sudah menjemput. Iya, oh, menghampiri, itu, ya. harus dijemput Tuhan, sudah janji eh, begitu, jadi Tuhan tuh proaktif, kalau kita diem ya Allah diem, mm. kalau kita bergerak, dia bergerak lebih cepat dari kita, kalau kita lari ditangkap, nah mm. tentu ini ada ikhtiar-ikhtiar, mm. nah, itu yang dirasakan oleh Mimi, mm. makanya ketika hatinya mulai paham apa yang diinginkan Tuhan, mm. terjadilah pergeseran, Terus, ya, jadi pergeseran itu karena dampak dari Ketahanan. kalbunya yang udah ngerti gitu. Kalbu ngerti karena perenungan. Iya, hmm. kemarin kan soalnya juga sempat uh, khawatir ya mbak yeah. gitu kan hmm. dengan adanya uh, pergeseran ini takutnya gitu hmm. jadi mengecewakan mama yang udah nyekolahin aku hmm. ntar jomelin lagi buka yeah. kantor suka-suka gitu yeah. kan gitu. Hmm. ada hmm. tuh kepikiran itu yeah. makanya nih Mimi tanya nih yeah. salah gak sih kayak begini tapi yeah. ternyata dengan penjelasan mbak Inga barusan mm -hmm. sini ya mm -hmm. jadi jelas bahwa ya ilmu sains yang ilmu yeah. hukum yang Mimi pelajari setelah yeah sekan lama ini tetap bisa Mimi jalankan cuma kembali lagi ke niatnya itu ya Mbak ya. Jadi otak kita yang ilmu hukum kita sebenarnya cuma boleh Al-Qur'an memperbolehkan kita menggunakan ilmu hukum ini untuk bisa menjalankan tugas kehalifahan, segitu aja. Tapi untuk spiritual enggak. Enggak. Jadi untuk menjalankan tugas kehalifahan Ya memang harus pakai akal, kalau pakai kalbu gimana bisa kita menjalankan tugas, ya kan? Mm -hmm. Tetapi yang pasti tidak membuat kita jadi melanggar yeah. uh, Al-Quran Bahkan jangan sampai membuat kita tenggelam dalam dunia oh. Ya kan gitu Nah kalau Cindy, mm -hmm. how, bagaimana Cindy melakukan ini karena bertugas dengan uh, oh. uh, orang lain tentu kembali lagi kepada tugas aturan main. Mm -hmm. Secara aturan main, nah kebetulan sini ama Mimi kan sama fungsinya sebagai istri, istri dan, ibu. Mm -hmm. dan ibu. Nah di sini istri mm -hmm. uh, tidak ada tugas untuk bekerja mencari nafkah, itu tugasnya suami. Mm -hmm. Namun saat ini dengan kondisi zaman yang seperti ini Dimana semuanya mahal, gitu ya. Enggak cukup gitu. Untuk kalau salah satu dari kita bekerja, kita butuh membantu. Boleh enggak membantu? Boleh membantu, tapi sadari ini karena kepepet saja, karena keterpepetan. Mm -hmm. Ketika sudah cukup, kita harus melepaskan itu yeah. karena tugas kita bukan itu, dan karena bukan tugas kita itu, kita tidak dimintai pertanggung jawaban. Nah, jadi... Cindy mau boleh boleh nggak bekerja boleh aja tapi dengan menyadari mm -hmm. ini hanya karena kepepet gitu jangan sampai yeah. uh, karena kan tadi ya mm -hmm. uh, jangan sampai justru dengan bekerja ini kita jadi terus terang aja ya memang kalau bekerja itu nggak mungkin nggak pakai akal iya. Yeah. Yeah. Jadi ketika hmm. kita kan pakai, akal, pakai akal, iya kan, kan nggak mungkin. Uh -huh. Nah, ketika kita pakai akal, kalbu nggak bisa dipakai. Sementara untuk keperluan spiritual, nggak bisa. Ya. Sementara untuk spiritual, oh. pakai kalbu. Itulah kenapa hmm. pada akhirnya, walaupun kita bilang ini untuk Allah nih, untuk Allah hmm. sangat sulit. Kalau masih pakai, ya. In, apa indikatornya ketika kita melakukan itu? ada ayat yang kita langgar. Ada kesel, ada sebel, ada sedih, ada kecewa, ada segala macam e, hal-hal yang tidak ada di perbuatan-perbuatan ibadah. Gitu ya, kan kalau kita melakukan perbuatan ibadah kan hasilnya seperti sholat kan? Enak, damai, tentram. Ya, makanya ketika kita memberhentikan pekerjaan kita, Uh -huh. Semata-mata karena kita ingin berjuang supaya bisa berperilaku selera kehendak Tuhan, uh -huh. Allah memberikan rasa bahagia itu. itu dulu, Jadi ya. uang hilang, tapi kok enak ya? Nah, itulah. Lucu ya? Iya, iya. Nah, begitulah hebatnya konsep Tuhan. Uh -huh. Jadi kita kehilangan uang. Tapi, Tapi enak, enak, enak, enak, bahagia, enak, bahagia gitu. Iya, ya, iya. Aku hmm. Hmm. Hmm. dulu hmm. kita makin banyak uang makin stres. Hmm. Kenapa belum bayar ini belum? Bayar. Totonya itu omong nggak cukup hmm. terus. Nah, kenapa? Memang itu membuat kita jadi mabuk dunia. Padahal, padahal nih ya, hmm. kalau kita nih sebenarnya coba. Dalam, kita kan lagi duduk nih, hmm. ya kan? Kita lagi duduk. Waktu kita duduk ini, jam tetap berdetak, tidak? Iya, Detak maju, hmm. ya. Nah, walaupun kita tidur, jam itu tetap berdetak maju. Yeah. Berarti, selama kita hidup, akhirat itu sedang berjalan menuju ke arah kita dengan kecepatan 60 kali per menit. Nah... Jadi, nggak ada yang namanya manusia itu stuck jalan di tempat. Tidak ada. Kalau tidak dia maju, dia pasti mundur. Nggak mungkin diam karena waktu ini berjalan terus. Nah, ketika kita mengupayakan akhirat kita, maka kita sedang berjalan menuju negeri akhirat. Akhirat semakin terang benderang, kita semakin melihat kebutuhan kita untuk di dunia akhirat nanti. Justru buat kita, dunia semakin kita tinggalkan, dunia semakin gelap. Tapi ketika kita tidak melakukan, bukan meninggalkan, Oke. tidak melakukan perbuatan akhirat, maka akhirat semakin jauh, semakin gelap, dunia semakin terang, maka kita tenggelam dalam dunia. Ya, Sebenarnya ya. aneh, kita sedang berjalan menuju negeri akhirat, ...tapi kok kita tenggelam Maka di dunia. Di, di dunia ya begitu ya. Iya, ya, harusnya... Benar ya, butuh kepahaman banget. Butuh iya. Kan? Ya, ya. Iya, makanya kita tuh lucu. Kita ingin meletakkan dunia di tangan... ...tapi di saat yang bersamaan kita letakkan dunia di hati. Iya, jadi begitu ya. Iya. Hmm. Hmm. Hmm. Ya, jadi memang benar ya, Mbak. Berarti time is money... Hmm. Harusnya, versus harusnya, time, time is pahala dengan Itu dengan bukan yang sesuatu itu. yang hari ini aku ngomong Besok bisa aku langsung kerjain Enggak, gitu ya Pak iya. ya, Harus dengan suatu proses, proses harusnya dengan kesungguhan, kesungguhan perenungan, perenungan, perenungan Dengan perenungan dan keyakinan Otomatis mau berkorban pasti. sih ya Dan memang ah. Mimi sini Spiritual itu kita harus mengorbankan Waktu, ya, ya. harta tenaga penuh perjuangan. Ya, ya. Disitulah di dalam dunia spiritual kalau kita mengejar, memburu akhirat maka kita akan rela menyerahkan harta kita, waktu kita dan uh, tenaga kita untuk Tuhan hmm. Disitulah time is pahala 24 jam 24 jam time is pahala ya dalam banget ya ternyata ya, bukan cuma sepatah slogan bukan banget iya dan itu dimulai dari mau dulu merelakan waktu, waktu untuk ya. belajar agama dengan sungguh-sungguh ya, apapun situasi dan pilih pilih pilih turutnya, karena itu pilihan, pilihan aku itu iya, ya. pilihan, pilihan aku apalagi kalau kita menyadari rezeki itu dijamin Tuhan kalau kita sadar rezeki dijamin Tuhan ya biarkanlah rezeki itu diurus Tuhan kita yang penting tetap ikhtiar karena ikhtiar dengan rezeki Gak ada hubungannya, hubungannya ya, ya. Gitu. istiarnya kita untuk akhirat Akhirnya, lagi ya, sebenarnya iya. Iya. ya. Iya, ikhtiar kita Aduh. sebenarnya ke dalam diri, Aduh. ya bahwa uh, hidup ini untuk Aduh. ibadah. Itu dia tuh, Iya, itu dia. Bekerja untuk Aduh. Allah, Aduh. ya, bukan Aduh. lagi untuk yang keinginan Aduh. tinggal, mau mengipulin duit. Iya, keinginan itu boleh kita juga diberikan Tuhan kenikmatan-kenikmatan kenikmatan tidak kita tolak ya. tapi bukan dijadikan tujuan, tujuan gitu ya, Mbak, ya. Ya. itu kayak beda beda <laughs> <laughs> bedanya, kalau ya dulu ya. Ya. Bang, ya. Ya. memang kalau ditanya aja lebih, lebih bernilai mana kehidupan dunia atau akhirat Tentunya sih akhirat tentunya nah, ya. Tentunya. Lebih berharga mana, uang atau pahala? Tentunya pahala. Nah tentunya. sekarang jadi kalau bisa masalah kita udah kita udah bisa atau enggak itu urusan lain. Okay. Kita punya kemampuan atau enggak itu urusan lain. Tapi kebenarannya adalah iya. harusnya hmm. gitu. Kalau hidup itu yang bernilai adalah pahala. pahala hmm. Lalu, kehidupan akhirat lebih utama, time is? Time is Nah, harusnya seperti harusnya. itu. Kalau sekarang kita belum sanggup, belum mampu, itu urusan lain. Tapi kita juga, yang penting kita mengerti atau kita tahu yang benar itu harusnya apa. Jangan ditolak. Ya. Karena kalau kita menolak, kita tidak akan berproses ke situ. Tapi kalau kita, ya itu benar namun saya belum mampu, itu lebih bagus ya. karena kita tahu suatu saat kita akan oh, menuju, menuju ke situ. Iya, hmm. itu, ya. itu ya. Ya. Penting, Karena penting, karena kita penting, juga paham, kita semua belum ada satupun manusia yang taat pada 6236 ayat Al-Quran kecuali Rasulullah SAW. Jadi memang kehidupan kita seperti yang Rasul bilang belajarlah dari buayan hingga liang lahan. Ya. Hmm. Jadi itu yang dipegangnya, kesadaran yes. kepahaman itu ya mm -hmm. mana yang lebih bernilai buat kita? Ahalak. Yeah. Itu ya, kan kebenaran dan mm -hmm. kebenaran itulah yang kita pegang sih untuk mm -hmm. untuk, kita proses, untuk kita proses mencapai di gitu ya, sana gitu, ya? mbak ya. Dan, dan jangan bilang dan jangan bilang gini, ah. Saya kan bukan Nabi. Wah, ya, ini ya, bahaya, nih. Harus, iya. Jadi, kita nggak bisa meraihnya nanti. Jadi, memang uh, kita itu jangan ngambil sudut pandang yang melemahkan proses kita. Betul. Ya kan? Jangan katakan, saya kan bukan Nabi, mana saya mampu. Kita bukan Nabi, kita semua tahu memang kita bukan Nabi. Hmm. Tapi, saya memang bukan Nabi, tapi Tuhan saya menyuruh saya mengikuti Rasulullah SAW. Oleh karena itu saya akan habis-habisan sungguh-sungguh untuk betul-betul mengikuti Rasulullah SAW. Masalah bisa atau tidak bisa itu urusan lain. Tapi, upayanya sih, ya. Ya, ya. Tapi kita udah tahu kita, tahu upaya kita, kita harus di situ mana terus. merahnya mm -hmm. udah jelas ya, mbak yeah. ya kebenaran mm -hmm. yang disampaikan, hmm. itu udah jelas banget, gamblang banget gitu ya mbak yeah. ya buat Mimi tuh udah disampaikan yeah. jadi, jadi jangan ya. takut uh -huh. untuk tidak bisa yeah. Yeah. karena yeah. kita disuruh oleh Tuhan semuanya sesuai dengan kesanggupan Just kita yeah. pasti bisa sanggup saya so, pegang itu ya pegang yeah. tujuan itu uh -huh. semangat <tuh> lagi kita semangat. Indi. <tuh> <tuh> <tuh> <Yeah>. harus semangat <tuh> bis mau ngapain lagi iya <laughs> bener tujuan <laughs> <Memang> tujuannya <laughs> ya, untuk ibadah aduh. ya aduh ternyata hmm. merubah paradigma time, time is money menjadi time, time is mungkin keinginan kita semua tapi ternyata bukan hanya sebatas slogan kita harus upaya sungguh-sungguh kita harus belajar agama sungguh-sungguh hmm. yang akhirnya membuat dia ada pengorbanan di dalam proses kita ini. ada, action. Ya, ada, ada action. action itu ya mbak yang penentu action, ya, action belajar agama tanpa action percuma. dan Pengorbanan itu termasuk actionnya ya mbak ya. ya. ya hmm. Itu jadi memang akhirnya kita mempunyai kemampuan kalbu ya, otomatis. yang otomatis akan memudahkan yes. kita menggeser paradigma paradigma yang Tadinya ya. Kita selalu kerja Kerja, kerja, kerja Untuk, untuk dunia kerja, mm -mm. Kesenangan dunia Akhirnya bergeser. bergeser Dan ternyata bergeser itu Dengan kemampuan pun ini Hanya sebatas niat ya Tadi ya. Mbak mm -hmm. bilang ya mm -hmm. Cuma sebatas niat mm -hmm. Tapi beda banget Apa yang kita dapat gitu kan yes. Bukan nggak boleh bekerja bukan mm -hmm. Tapi boleh niatnya ya, Bekerja untuk dunia Atau bekerja untuk akhirat Untuk Allah, Untuk Allah. Baiklah somit Jangan lupa Saksikan Mea Di Youtube, Spotify Facebook Instagram dan TikTok, dan TikTok. Kita pamit mundur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh